Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel dari An Academy Indonesia Oke, kita udah masuk ke lesson kita yang kedua nih Dan di lesson kita yang kedua, seperti yang kalian lihat di slide-nya Aku bakalan ngebahas uh, expression of agreement and disagreement Nah di lesson sebelumnya, FYI aku udah jelasin tentang expression of asking and giving opinion Jadi buat kalian yang mau tonton, boleh tonton di video aku sebelumnya Dan jangan lupa juga ya untuk like, share, dan komen videonya Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke lesson kedua tentang expression of agreement and disagreement Nah kita bakalan uh, split jadi dua part dulu Yang pertama adalah expression of agreement Apa sih expression of agreement itu? Nah expression of agreement itu adalah Ungkapan yang biasanya kita uh, diucapkan ketika kita itu setuju Dengan pendapat seseorang atau dengan suatu hal Nah kita bilangnya itu dengan expression of agreement Nah, jadi expression ini sebenarnya masih nyambung sama expression of asking and giving opinion. Jadi, setelah di expression of giving opinion ini kita ngasih pendapat kita, terus di sini nanti kita bakalan bisa ngungkapin gimana sih kalau kita setuju atau gimana sih kalau kita gak setuju sama pendapat tersebut. Kayak gitu. Nah, gimana sih cara nyampeinnya ketika kita setuju sama suatu pendapat? nah Nah, ini adalah beberapa A common expression atau ungkapan yang umum digunakan ketika kita itu setuju uh, Mengungkapkan rasa setuju kita akan uh, suatu pendapat Nah kita bisa pakai bisa kalimat atau bisa pakai ungkapan I agree with I agree with ini artinya aku setuju dengan Misalkan I agree with your opinion I agree with your views I agree with your perspective Dan lain-lain Itu bisa digunakan Uh, untuk menyatakan keberpihakan kita Kayak setuju gitu Kita sama pendapatnya Atau bisa juga Kalau untuk lebih menekankan lagi Kita bisa pakai ini I totally agree with I totally agree with Artinya Saya itu benar-benar setuju banget kayak Benar-benar Kalau ini tuh cuman Mungkin Ya setuju gitu Cuman kalau ini tuh Benar-benar setuju gitu Nah kamu bisa pakai uh, Ungkapan ini ketika kamu itu benar-benar setuju sama suatu pendapat gitu Atau bisa juga pakai I must agree I must agree Nah, I must agree Ini juga digunakan ketika kita mau uh, menyampaikan rasa setuju kita akan suatu tanggapan atau pendapat Bisa I must agree with your opinion I must agree with your views Kayak gitu Atau bisa juga dengan ini I couldn't agree with you more I couldn't agree with you more Ini juga artinya kayak setuju Tapi ini tuh I couldn't agree with you more Nah, kalau pakai ini Ini tuh menyatakan rasa setuju gitu. Kalau kita tuh setuju sama pendapatnya dia Atau bisa juga pakai We both in the same side We both in the same side Atau we're both in the same side Nah, jadi artinya uh, Kita berdua ada di uh, sisi atau ada di uh, pihak yang sama gitu nah ini bisa pakai we both in the same side atau bisa juga dengan pakai ini absolutely right absolutely right atau bisa juga pakai ini that's exactly how I feel atau that's exactly what I feel ini expression ini those expression ungkapan-ungkapan berikut ini bisa digunakan ketika kita itu setuju sama pendapat seseorang ketika kita itu eh uh, apa ya ada di pihak yang sama gitu dengan seseorang nah itu adalah expression of agreement sekarang kita belajar kebalikannya nih kebalikannya itu adalah expression of disagreement apa sih expression of disagreement ini nah Disagreement adalah ungkapan atau ekspresi yang biasanya diucapkan ketika kita ini merasa tidak setuju dengan pendapat seseorang Jadi ini kebalikannya dari expression of agreement Kalau tadi expression of agreement itu kita setuju, kita ada di pihak yang sama dengan pendapat seseorang tersebut Kalau di expression of disagreement ini kita ada di pihak yang berlawanan Jadi kita nggak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh seseorang kita bisa ungkapkannya dengan expression of disagreement ini. Misalnya ketika kita lagi ngebahas tentang mm, national examination seperti di contoh sebelumnya. Kalau misalkan nggak setuju dengan adanya atau dengan pendapat dia bahwa uh, national examination itu penting, nah kamu bisa melawannya atau kamu bisa menyatakan rasa tidak setuju kamu dengan menggunakan expression of disagreement. Nah, ini adalah beberapa common expression atau ungkapan-ungkapan yang umum digunakan ketika kita ingin menyatakan rasa uh, tidak setuju, ketidakberpihakan kita gitu pada sesuatu. Kita bisa pakai I disagree with you. I disagree with you. I disagree with you. Atau bisa juga I don't agree with you. I don't agree with you. Atau bisa juga I disagree with your opinion. I don't agree with your opinion. I don't agree with your views. I don't agree with your uh, perspective dan lain-lain. Atau bisa juga dengan simple just say I don't think so. Artinya mungkin kalau seseorang itu udah giving opinion. Uh, terus kamu bisa bilang kayak gini ketika kamu gak setuju. I don't think so. Nah, atau bisa juga pakai ini. I'm not sure about that. I'm not sure about that. Nah, atau bisa juga ini. That's not true, that's not true, that's not true. Nah, ini juga sama untuk uh, mengungkapkan disagreement kita. Atau bisa juga pakai not necessarily, not necessarily. Misalnya ketika seseorang udah uh, menyampaikan pendapatnya, terus kita bilang not necessarily. Itu artinya kita nggak setuju atau kurang setuju sama pendapat yang diungkapkan sama dia, kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke uh, examples, dialogue examples dari expression of agreement and disagreement ini. Nah, di sini ada contohnya nih, ada percakapan antara dua orang teman. Jadi di sini katanya kata si A ini, I think full day school system in our country is not effective. Nah, ini Ini adalah expression apa apa coba? Yang kita bahas sebelumnya, expression of giving opinion. Jadi expression of giving opinion itu di sini disinyalkan, diindikasikan dengan penggunaan kata I think. I think, I think full day school system in our country is not effective. Nah terus kalau misalkan si B ini ngejawab dengan kayak gini, we are both in the same side. I also think that it would be difficult to implement this system in Indonesia. Nah, ini adalah expression of, anyone now? Yes, ini adalah expression of agreement. Jadi, di sini, dia tuh setuju dengan pendapat kalau full day school system in our country is not effective. Terus, dia jawab dengan, we are both in the same side. Nah, ini menyatakan kesetujuannya dia, rasa setujunya. I also think, nah, ini diikuti uh, dengan pendapatnya dia, jadi dia juga giving opinion. I also think that it would be difficult to implement this system in Indonesia. Nah, itu adalah expression of agreement. Selanjutnya, ada expression of, apa coba ini? Nah, oke, okay, kita bahas dulu dari sini ya. In my opinion, national examination should be stopped. In my opinion, national examination should be stopped. Artinya di sini, in my opinion, dalam pendapat saya, national examination itu UN, UN ujian nasional itu harus diberhentikan, should be stopped. Harus diberhentikan. Nah ini expression of, apa? Coba expression of giving opinion. Karena di sini ada kata diindikasikan dengan penggunaan kata in my opinion. Nah selanjutnya ini I think I don't agree with you because it can be a parameter for our understanding so far. Nah kira-kira ini expression of apa coba? Yes, exactly. Ini adalah expression of disagreement. Jadi di sini dia mengungkapkannya. Kita tahu ini dia tuh nggak setuju dengan ini. I don't agree with you. I don't agree with you. Ini adalah sinyal kalau ini tuh adalah expression of disagreement. Oke, okay, let's move on to practice session. Seperti yang biasa, kita bakalan adain practice session dan kalian bisa jawab. Uh, pertanyaan yang udah aku kasih ini di komen below. Jadi di bawah di komen box bawahnya, kalian tulis jawaban kalian apa sebagai bahan latihan buat kalian supaya kalian tahu. Uh, udah sebisa apa sih kalian membuat expression of agreement and disagreement ini? Oke, okay, jadi pertama ini aku mau uh, bikin kalian jadi dua side gitu. Yang pertama coba kalian bikin expression, kalau kalian itu agree with online transportation in Indonesia. Dan yang kedua disagree with online transportation in Indonesia. Kalian bisa bikin keduanya ini nomor satunya dan ini nomor duanya di komen di bawah. Nah. Jadi, uh, buat kalian uh, yang udah tonton video ini, jangan lupa juga untuk tonton video-video aku selanjutnya. Karena di video selanjutnya aku bakalan nge-share expression-expression yang lain. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you next time and goodbye.